Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke okay, Pada kesempatan yang baik ini Saya akan menyampaikan Satu topik pembelajaran Khususnya untuk uh, siswa SMK Kelas 10 Di semester GASA ini uh, Pada bab yang pertama ini Ibu akan menyampaikan Sebuah Judul uh, Yaitu hakikat bangsa Dan unsur-unsur pembentuknya Oke, okay. uh, sebelumnya perlu kalian uh, ingat kembali, perlu kalian ingat-ingat uh, dulu waktu pelajaran mungkin waktu SMP ya. Uh, apa sih uh, kedudukan manusia di dunia ini bagaimana? Gitu. Nah, uh, perlu diingat kembali bahwa manusia itu merupakan makhluk mono-monodualisme ya. Jadi mempunyai dua sisi. Yang pertama, uh, manusia itu sebagai makhluk individu dan yang kedua sebagai makhluk sosial oke okay? sampai sini ada yang sudah ingat oke okay, baiklah sebagai makhluk individu manusia itu dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT jasmani dan rohani jasmani dan rohani ini tidak bisa dipisahkan ya dan manusia itu diberi kemampuan atau potensi berupa apa? Akal, pikiran dan perasaan. Ya. Inilah yang membedakan manusia dengan makhluk hidup yang lain. Kalau otak manusia punya, ayam juga punya otak. Tapi Ayam tidak memiliki akal, tidak memiliki perasaan, bahkan pikiran tidak ada. Itulah yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ditanyakan, kalau mau menanyakan bisa lewat WA ya. Baiklah, akan saya lanjutkan. Sisi yang kedua dari manusia itu adalah Kalau yang tadi dia sebagai makhluk individu Ini sekarang sebagai makhluk sosial Nah, sebagai makhluk sosial Maka manusia itu tidak bisa hidup sendiri Dia selalu membutuhkan orang lain dan kata lain, manusia itu adalah makhluk yang bermasyarakat Istilahnya adalah zoon politikon ini menurut Aristoteles. Ada yang nggak percaya? Coba kita buktikan. Kalau kamu berkeyakinan bahwa nggak bu, saya nggak butuh orang lain, saya nggak butuh bantuan orang lain. Coba sekarang, kamu ingat-ingat. Semenjak dari tadi kamu bangun tidur, bangun tidur ya. Kamu yang bangunin siapa? kamu sendiri. Oke, kamu sendiri. Bagus. Itu sudah kewajiban. Kamu sendiri sholat ya. Mandi. Habis itu kamu makan sarapan. Siapa yang menyediakan sarapan kamu? Orang tuamu? Iya, Bu, orang tua. Sudah berarti itu sudah mematahkan anggapan bahwa kamu bisa hidup sendiri apalagi nanti kalau kamu berangkat sekolah naik kendaraan siapa yang membelikan kendaraan? orang tua kan? nah itu itulah uh, yang membuat atau yang menjadikan manusia itu dikatakan sebagai makhluk sosial dia nggak bisa hidup sendiri dia akan selalu berhubungan bergantung kepada orang lain bahkan sampai nanti manusia itu meninggal dunia apakah dia akan bisa menguburkan dirinya sendiri? Tentu tidak, kan? Harus orang lain, makanya gak boleh sombong, gak boleh takabur. Wah, ini saya bisa apa-apa sendiri. Jangan gitu. Sampai di sini ada pemahaman, kan? Oke, okay, good. Murid-murid ibu adalah murid yang mau mendengarkan dan mau memahami. Oke, okay? sekarang kita simpulkan bahwa... Uh, kalau manusia itu manusia yang satu, manusia yang lain manusia banyak manusia berkumpul akan membentuk suatu bangsa ya kan karena bangsa itu adalah terdiri dari manusia-manusia yang dipersatukan persatu nih karena memiliki persamaan latar belakang, latar belakang sejarah kemudian punya cita-cita dan juga punya keinginan untuk bernegara Oke, okay. ada yang mau ditanyakan? Saya kira cukup untuk ini, kemudian akan Ibu lanjutkan. Sekarang saya akan mulai menyampaikan mengenai unsur-unsur terbentuknya bangsa. Ya, perhatikan ya. Unsur terbentuknya bangsa yang pertama adalah suku bangsa. Nah, suku bangsa ini memiliki sifat eh, as Ya, artinya ini ada sejak lahir sama dengan e, jenis kelamin seperti itu ya bisa dikerani lanjutkan sekarang yang kedua Penduduk di Indonesia yang kedua, Kristen, kemudian Katolik, ada Hindu, Buddha, yang terakhir adalah komunis. Oke, bisa dibahami secara kan? Yang ketiga adalah kebudayaan. Nah, kemudian yang terakhir adalah bahasa. Bahasa ini merupakan eh, alat untuk berkomunikasi antar manusia. ya Coba eh, kalian tahu, bahasa-bahasa besar. Bahasa, bahasa, Uh, yang ada di Indonesia bahasa daerah. Nah, kalau orang dari Papua kumpul, orang dari Batak, orang dari Jawa, orang Sunda jadi satu, mereka maunya gimana? Ada satu bahasa yang merupakan bahasa pemersatu di Indonesia adalah bahasa Indonesia. Oke, okay, saya kira cukup. Baiklah, uh, anak. Kali ini akan saya lanjutkan. Sifat-sifat negara. Jadi kalau tadi unsur-unsur uh, terbentuknya bangsa dan bangsa-bangsa tadi kan bersatu kemudian membentuk sebuah negara. Nah kewajiban negara itu apa? Kewajiban negara Indonesia telah uh, tercantum di Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat. Kalau yang masih belum ingat nanti dibuka lagi catatannya. Dulu waktu SMP mungkin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan ada berapa alinea? Dibuka, dibuka lagi, lihat lagi yang alinea keempat. Oke, sekarang ya. Sifat negara yang pertama adalah sifat memaksa. Di sini. Negara ini memiliki kekuatan fisik yang legal. Seperti apa? Ada sarana, polisi, ada tentara. Untuk apa? Untuk memaksakan sebuah tujuan supaya terwujud. Bisa dipahami? Oke, sekarang lanjut yang kedua. Sifat negara yang kedua adalah sifat monopoli. Artinya, Negara mempunyai sifat monopoli untuk menetapkan tujuan bersama Contoh Misalnya negara menetapkan bahwa satu aliran agama tertentu Atau satu partai politik tertentu itu tidak baik untuk negaranya Maka itu harus dihilangkan Nah sebagai rakyat, rakyat harus nurut. Itu yang dimaksud dengan sifat monopoli Yang terakhir Ada sifat mencakup semua nah, Ini apa? Bahwa Untuk Melaksanakan tugasnya Untuk mewujudkan tujuannya, Maka negara memiliki peraturan Nah Semua peraturan perundangan Yang berlaku di negara tersebut Itu berlaku Untuk semua ya, Perhatikan untuk semua tanpa kecuali Oke okay. uh, Saya kira untuk hari ini Pertemuan kita cukupkan sekian Nanti akan Ibu lanjut pada video-video Yang berikutnya Untuk babak -bab yang berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh